Oke, setelah Anda tahu posisi 1-8 dari 10 film India bergenre komedi Sekarang saatnya kita bahas posisi 9-10 9. Oh My Kada Selanjutnya, ada Oh My Kada yang bisa menghilangkan penat ketika seharian bekerja Bercerita tentang hubungan asmara antara Arjun yang menikahi temannya yang bernama Anu Ketika malam pertama tiba, Arjun hendak mencium istrinya tersebut namun, ia malah tertawa karena tidak menganggap Anu sebagai wanita. Tenang Gus, walaupun banyak menampilkan kehidupan asmara, namun film ini tetap akan membuat kamu tertawa kok. 10. Patman Akting dari Akshay Kumar, Radhika Abte, dan Sonam Kapoor berhasil membuat Patman menjadi film komedi terfavorit di India Loguis. Bercerita tentang seorang pria yang menciptakan sebuah mesin pembalut, karena ia sadar jika perempuan mengalami menstruasi setiap bulannya. Ia juga menjual pembalut dengan harga yang murah di India. Oh iya, film yang rilis pada tanggal 9 Februari tahun 2018 ini berhasil mendapatkan rating 8 dan mengantungi pendapatan sebesar 245 miliar rupiah. Sekian video tentang 10 film India bergenre komedi ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.